hangat seputar baleslar tentunya Baiklah perasaan baleslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai bagi kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru Kebunan yang pertama para sahabat Tiada ya, kabar bahagia yang kita dapatkan hari ini persahabat kita lihat Yang mana untuk kelangguan takdir cinta selar, masih videonya persahabat ya ini trending lima negara Masya Allah kebanggaan kita rezeki anak soleh Alhamdulillah Masya Allah luar biasa persahabat ya tentunya trending di lima negara Indonesia di sini kita lihat trending 5 persahabat ya tadi trending 3 sekarang turun kembali ayo tentunya tetap kompak dan solid gaskan sampai mentok Mendukung idola kesaingan kita persahabat ya Kita lihat di Indonesia trending Negara Hongkong juga trending Di Taiwan trending Uni Emirat Arab trending Dan Singapura trending Masya Allah luar biasa lima negara sekaligus Lagu Takdir cinta mendunia, alhamdulillah semangat lagi untuk OTW ke trending satu. Kita lihat persahabat ya untuk Indonesia, untuk viewers sudah mencapai 1,6 juta, masya Allah luar biasa. Ini baru 16 jam, kita buktikan bahwa kita sebagai fans sejati leslah pasti kita tetap kompak dan solid mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya kita lihat juga persahabatannya spesial dari Om Izhar Wah, pagi-pagi sudah berolahraga tuh Om Izhar sahabat ya. <gif> kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Om Izhar. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Ayo berolahraga semangat tuh Om Izhar pun tentu semangat 45 banget ya untuk mengajak kita semua berolahraga dan hidup sehat dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif nih ya ini dari akun Instagram. Alam Skorbilar mengatakan, Papa ditunggu oleh raga Les larpa. Masya Allah, tentunya kita doakan saja ya Mudah-mudahan Lesti dan Pilar bisa berolah setiap pagi Ini Melihat kebuahan kekitan dari ide lah kita Dan kita lihat juga para sahabat ya Ada komentar diberikan dari akun Instagram Amalia Avon score era mengatakan, Amin sehat terus bapak, masya allah luar biasa persahabatnya dukungan dari fans yang sangat tentunya mencintai keluarga Lestlar Mudah-mudahan tetap kompak dan solid mendukung Lesti dan Bilal dan selanjutnya. Kita lihat juga persahabat ada ungan spesial Yang mana tentunya ini terbukti Persahabat ya ada yang bertanya Dalam kolom komentar Uang dari Lesti juga itu kali Masya Allah persahabatnya komentarnya Selalu menyudutkan didolak kita Dan langsung dijawab persahabat ya, sudah ada jawaban Langsung dari dedek Lesti Jangan julid lagi tuh persahabat ya Ketika di acara tentunya si Rama Lesti menyampaikan untuk semua rangkaian Dari acara pengajian hingga resepsi Itu sudah tentunya disiapkan oleh Abang Rizky Pilar Masya Allah persahabat ya Ini LSD hanya menyiapkan untuk lamaran Semuanya Tentunya persahabat ya, dari akad resepsi itu sudah diatur oleh Rizky Billar. Masya Allah persahabatnya mudah-mudahan semoga rezeki keduanya dilancarkan dan dijauhkan dari orang-orang syirik dan orang-orang julid. Untuk berikutnya persahabat, kita lihat juga tentunya persahabat ya, ada sebuah komentar. Dalam postingan tersebut yakni dari akun fitri underscore kurniawan mengatakan, mau uang lesti mau uang bilar ribet amat tuh orang ya yang penting bukan uang uang gitu menghade sekali orang-orang itu <laughs> emang luar biasa persahabat ya orang-orang Julit selalu mencari kesalahan selalu mencari celah untuk tentunya Julid kepada lesti doakan saja yang terbaik mudah-mudahan lesti dan bilar selalu bahagia amin ya ronbel alhamdulillah dan selanjutnya para sahabat kita lihat yang semalam juga mendapatkan kabar bahagia Siti Nurhaliza Tunggu mengucapkan selamat Kepada Leslar Yang tentunya sudah melangsungkan Akad pernikahan Dan sudah menjadi Sah suami istri pasabatnya Masya Allah Terima kasih Datuk Siti Nurhaliza Sudah memberikan doa terbaik Untuk dedek dan kakak Bilar Masya Allah luar biasa pasabatnya. Suatu kebanggaan Mudah-mudahan Lesti bisa duet kembali Bersama Datuk Siti Nurhaliza Untuk berikutnya kita lihat Ada unggahan terbaru dari Bang Aril nih Di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto semalam Tentu Yang kita salvuk ada dua piala penghargaan Masya Allah itu adalah Piala Leslar Pasabatia ya, Yang mendapatkan Tentunya di acara Lida Sosmed Award 2021 Abang Bilar terpilih menjadi Hoster favorit dan dedek Lesti men terpilih menjadi juri putih terfavorit. Masya Allah. Dan ada kalimat caption yang dituliskan. Bismillah. Alhamdulillah sudah mendarat rezeki anak-anak baik. Lesti kejora rezeki bilar. Tetap rendah hati. Teruslah berkarya. Jangan pernah lelah kalian. Sangat luar biasa. Alhamdulillah, sahabat yang Semangat yang selalu dikobarkan dukungan dari Bang Aril untuk Leslar. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru Selanjutnya, mudah-mudahan kita mendapatkan cedokan vitamin manja Hari ini, tetap antingin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini dulu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Setelah berkomentar. bang minu capcom Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh